Halo para siswaku, ketemu lagi di Guruku Gamer, belajar nge-game belajar Hari ini kita akan melanjutkan gameplay kita di Game Love Classic yang berjudul hukaps kemarin sampai mana ya aku kayak lupa selama gak main gara-gara kesibukan di sekolah selama <tuh> banget gak main oke langsung saja nanti kita recall ingatan kita pelan-pelan lewat gameplaynya ya yuk let's begin <tuh> oke okay. do you want send a sound Press circle to start. Uh, waduh, banter banget. dikecil dikecilin dulu ya. Oke, okay, press circle to A. Of course, continue aku wes lupa semua nama karakter aku, aku lupa deh aku butuh recall memory recall memory oh ya bagi kalian yang belum subscribe subscribe po sekarang juga karena subscribe itu gratis mudah simple dan gratis yo iya kan press A Tuh, iya classroom classroom classroom lo kok moro moro aduh aduh aduh aduh kok moro moro dek, aduh aduh aduh aduh aduh right on time <laughs> se morong morong baru muka mas langsung disuruh ke kelas aku kan yo kaget gitu. oke okay, kamu anak baru ya kita mau mau apa ada UTS matematika nih eh gitu. uh, saya tak benar no kok eh gak enak terlalu begini gitu. begini begini sudah enak iya repme cukup anu yoko, yuk buaya iso ngene ya isok, gitu. oke oke Uh, where is it? Oke, okay. here we go. Kamu anak baru ya? Kita udah mau ada UTS matematika. Kan? Ya Allah, aku baru masuk. Kok wis ada UTS matematika? Lo, ya get ready. Oke. Okay. Oh udah? Apa belum? Minggu kemarin, uh, apa? oh, oh enggak. Ayo. <laughs> yuk, yuk, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut. Press A, press A, press A. <laughs> Oke, okay. iya, iya, iya, satu menit untuk mulai. Oke, okay, mulai. Hah, yo satu, dah terus. 31 ta terus 44 uh, empat, empat. Waduh intelijenku 242 ya Allah 8, 88 70 Oh ya oke okay, oke okay. uh, something with 9 oke okay, terus eh uh, Dua, 4 empat, dua. aduh. Tiga. Eh, enggak ya dua, dua. ya? Waduh. Dua dua Waduh. Oke, kita cek ya. Oi, bener, bener, asik. Bener, bener lagi. Alright, alright, asik. Nomor dua dong, oke. Okay. 28 yes. Uh, mm -hmm. <claps> bener semua para siswaku Iya, rey. Anak oke. First, A Wait ya, yeah. wait sebelum sebelum itu. Uh, menurutku meskipun gameplay-nya jadul yo, tapi menurutku cukup interaktif dan intensitasnya ku bikin tegang nol. Jadi ku, ya aku sedang memainkan game dan aku nggak boleh kalah. Ada feel seperti itu ndak game ini. That's why kita lanjutkan game ini. Oke, okay? yuk. Hey girl, you definitely have style. Eh kamu uh, sekarang modis ya, nol. Kayak kita pernah ketemu ya, di mana, nol. Emma, Emma itu kalau aku recall ingatanku, Emma itu sempat ngeremehin kita, Dek, pertama pertama Gitu. Terus habis itu tahu matematika kita bagus, Dek, mendekat gitu. Oke. Okay. Uh, kita lihat ya profilnya, Emma Rogers, uh, panggilannya M. Uh, kepala cheerleader, ya. Yeah. Terus a former child beauty queen that French braid with eye clothes Oke okay. uh, Sukanya menari Melihat TV dan Senam yoga pilates Terus hate Benci membaca PR dan jam malam Curfuse hmm. Smile and let it go Smile and let it go Senyum dan Biarkan saja Oke okay. Kita pernah ketemu gak sih sebelumnya? Uh, mungkin, aku kayak merubah styleku sedikit. Apa? Uh, I don't think so. Tapi kita pernah ketemu. Cuman, rotok nong nong Dek kantin. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, ya. Yeah. Oke. Okay. Um, maybe a little bit. Oh iya, sekarang aku kenal. Wih kamu keren banget sekarang. Ah, kamu tahu cara untuk uh, menggoda, menggoda apa iki? Kita anak para, ah, anak parlemen, anak populer di sekolah harus tahu caranya. Dan itulah cara kita bergaul. Waduh, dialognya kayak anak 13-14 tahun banget iki ya. Uh -uh. Ayo, temui kita di, di perpus ya Oke, okay, okay, untuk seseorang yang tidak suka membaca ketemuan di perpus adalah opsi yang bagus <laughs> Oke okay. Oh, tentu saja kita nggak belajar di sana Kita cuma nongki-nongki Oke okay. um, Oke, okay, kita ketemu di sana ya No, Chloe Hai Aquit. Iya, rata-rata orang kalau manggil saya tuh Aquit ya, kayak ae aku enggak ono ngono Hai Aquit. Why don't you come uh, help uh, bantu kita nyiapin pesta Halloween dong. Hai. Chloe, kalau kalungmu itu enggak itu. Mungkin bakal tak bantu. <laughs> ya Allah, iki anak umur 13 14 tahun. Temui aku di auditorium ya, untuk pesta Halloween ya Iya sih Untuk seseorang yang prepare pesta Halloween uh, Gimik-gimik, aksesoris seperti itu, itu pasti barang wajib Where should I go? Aku harus ke mana ini? Like aku, ya yeah, like aku Pilihan saya sebagai pribadi Saya nggak mau nemui cewek populer <laughs> Kenapa? Karena memang-memang di publik mereka aku ketok e, sekeren so itu, sekeren so itu, menolong. Tapi di dalamnya itu gosip dan dan apa saling menjatuhkan untuk Kiada uh, spotlight gitu. Itu aku nggak suka. Lebih baik aku stay di circle sing heaven bareng. Terus apa? event bareng bikin apa rekreasi bareng kayak gitu-gitu sih yang lebih tenang di intern daripada ekstern nih. Huh. <substant Jake> <S combo> aku pengen ketemu kicks sih. Ya. Uh, uh, saya pengen ketemu kicks. Karena apa yo lebih tenang gitu loh, internnya, mereka di dalamnya kok seru-seruan bareng meskipun di luar ketok kayak kayak. kayak uh... Maybe freak something you calling that? Tapi nggak ngurus pokoknya internenya tenang, oke okay, and go. ah semoga Flirts nggak marah ya. nggak marah pun nggak urus. Wong. kita diremehin no, kok di kantin ya kan. wadit seks wadit pi. apa sih? oke, okay. go to auditorium to meet Chloe. oke, okay. sekarang kita ke auditorium itu di mana? saya buta map tiba-tiba oke okay. wih cukup banyak orang juga ya dek. sekolah iya dong sekolah pasca covid itu pasti situasinya seperti itu mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. oke okay. eh kalau kita interaksi sama NPC yang ada di sini bakal jadi gimana ya lihat dulu it's cool to see you around iya mentang-mentang kita udah dandan yo, ya. do I like i want to talk to you? wow it's rude kawan itu tidak sopan. iya sih uh, bagi teenager ya usia-usia 13 sampai 17 mode baju rambut make up it's everything to show your sociality kasta <laughs> sociality state ya entah kasta itu memang udah nggak ada di sini secara hukum cuman somehow people still doing that orang-orang itu kayak masih mengkasta-kastakan seseorang berdasarkan penampilan itu sih yang aku nggak setuju jadi kita nggak iso bebas to show we are nggak dengan baju yang lebih sederhana uh, ya yeah, you know kind of things uh, para siswaku kalian yang nonton ini usia kalian 13 17 please just Be who you are Gak usah ngikutin tren yang inilah Beli baju inilah Celana inilah, hp inilah Itu Just buying when you need it Beli yuk ketika kamu butuh aja Bukan karena aku pengen Kayak si A, kayak si B It's wasting time Kalau masih muda, emang banget Dan kasihan orang tua kalian Itu ya. Lanjut Oh iya, yeah. uh, auditorium Oke, okay. mm. <laughs> musiknya masih terlihat pixel jadul tapi cukup nggak masalah jika didengerin terus-menerus sih kalau saya oke okay, auditorium press A oke okay. Hai guys wow, ini adalah horor dan teror dan kita sedang menyiapkan pesta Halloween yang spesial oke, okay. katakan kalau mereka itu mau open mic kayak standing comedy tell me a joke then kenapa kerangka itu takut menyeberang jalan kenapa seolah sebuah kerangka harus menyeberang jalan because it have no guts ya lagu garing garing banget, jadi gini uh, lelucon luar negeri itu menurut saya itu garing sekali, uh, kayak materi-materi uh, jokes yang saya dapetin di SMA waktu membahas jokesnya bule, itu kayak iya sih <tEbirih> tapi kayak lucunya aku telat ngono lo aku mesti ya Allah kayak oh aku harus ngerti dulu baru baru ketawa ngono lo ya ya yeah, ya yeah, yeah. kenapa kerangka takut mana jalan karena have no guts guts itu guts itu berarti dua karena dia nggak punya daging atau karena dia tuh nggak punya keberanian atau iyo kayak ngono lah, kayak ngono lah. Hey. Enggak, itu enggak lucu, bukan sesuatu yang diselebri Oh ya ampun, loh mereka buruk sekali Aku setuju denganmu, akuit Oke okay. Kenapa masih dengan kerangka manusia ya Kenapa kerangka tidak pernah keluar kota Ayo, kira-kira kenapa coba Kenapa Karena they don't have anybody to go out with. <laughs> iya re, uh, kita sepakati bersama ya bahwa sebuah kerangka tulang kalau tidak ada nyawanya itu sebutannya adalah anybody ya kayak bukan siapa siapa ngono. Ahau ah ah, lu lucu nih. Eya eya eya, ngono deh <tos> kesur. <laughs> Mungkin iya ya itu itu rada lucu iku, rotok lucu dan itu baru permulaannya saja ya kita bisa menceritakan lelucon-lelucon serupa sepanjang hari oh iya iya iya iya Kenapa kamu masih Ingin iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya sebagai iya iya iya iya iya iya Nurani, <laughs> bisa karakter, ya. oh bisa singi berdebat ambek karakter, okay, Oke guys, kayaknya aku mau uh, pergi ya, dadang, okay. enggak, saya enggak, ketemu enggak, enggak, Ya, of course It's enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, benda enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, Oh iya jangan lupa cari notes ya, kita disuruh cari itu soalnya I eat then We're the bottom of social scale Kita ada di kesta terbawah kawan Tapi percayalah kita itu asik orangnya Ya, yeah, I trust that I trust that really Okay Uh, kita coba cari note dulu sih, barangkali nemu ya, notes notes tersembunyi yang entah di mana pasti ada. Teks explore, lo lo lo, enggak boleh masuk. Iya kelas orang soalnya, Ngin, nggak boleh masuk juga. Let's go. Oke okay, ya guys, udah nggak ada note di sekitar sini, udah explore juga. Oke okay, kita ke library. Library. Hmm. Hey aku kenapa kamu lama banget? Kita nungguin tahu di perpustakaan. hah, tapi kamu nggak pernah dateng. Oh, sorry, aku agak sibuk ke. Uh... Oh. Ayo kita di.. apa? Ditungguin di gerbang tuh Ayo kesana yuk <sighs> Exit the campus and meet the flirts Oke okay. Oke okay. Mereka bakal hangout kemana ya? kok keluar <laughs> Lihat lu Ethan, Ethan, lihat itu Dia lagi hangout sama penyihir-penyihir itu Padahal dia yang pakai kalung Itu ya Tapi ngomongnya penyihirnya Untuk seketika aku berpikir kita akan punya teman baru Tapi ternyata enggak Ethan, tenang I'm with you, man I'm with you, really Ya, aku sempat mikir gitu juga Oke. Okay. Kita mau dibawa kemana, yo? Kan kayak keluar sekolah, kan? Press A. Apa diajak polos yo? Nah, ini loh, yang aku gak suka dari anak-anak flirts biasanya. Yo. Oke. Okay. You've been experimentally with a lot with clothes. Kamu mele baju banyak banget sebelum kita berangkat, nak. Ah... Aya sekarang kan Halloween aku harus tampil paripurna oh iya oh iya lupa nak lupa iya makasih ya udah diantar eee uh, dada ya alright uh, Chloe minta ketemuan di auditorium ya aku gak sonolak nolak dong mungkin setelah itu aku baru iso ketemu anak-anak flirts why you still had a chance to meet them udah temenan ama Chloe aja sama Ethan itu lebih aman dek kamu dek mental health meet Chloe in auditorium of course auditorium mungkin sekitar sini ya kayak deket pintu yep Ethan Keegan hmm Itan kigun, open the locker. Hmm, sering kekancingan di locker yo. Whoa. How do you spell Beresiasi? Beresiasi. Uh. uh. Oke. Okay. Kita disuruh kemana tadi? Oh, di sini di hall. Lupa. Ya ampun, itu kan tinggal masuk ke kiri, kenapa ke kanan. Buuhuhuhu. Chloe? Chloe! Wow. Yang mana yang Chloe? Door. No. Maksud kita buka satu-satu? bu Chloe, stop playing around, Chloe. Jacob, oke, okay. kayak gitu <laughs> ya. Yeah. Chloe berarti di paling depan yo. Uh -uh. Trick or treat. Uh. Aku tahu kamu lebih kerasan di sini daripada sama anak flirt. Iya, yeah, my conscience say that. Uh -uh. Kamu tau nggak uh, itu ada secret passage Apa ya secret passage, kayak tiket masuk rahasia At the auditorium M Maksudnya Hey, I had a super fun idea Aku punya ide yang bagus banget Entah ide apa dengan senyum seperti itu uh, Apa, kita mau ngapain nih Carter itu penakut, ya kan ayo ikut deh ikutakah ya, ya, ya wah disuruh ngerjain Carter dong Carter ini anak kaya yo sing rotu jerky kadang ngomong kasar dan lain sebagainya jadi maybe kita akan bersenang senang sedikit dengan anak ini. oke oh, ya. <laughs> Carter here we come <laughs> your nightmare it's getting over you oke okay, kita ke Chloe dulu kita briefing dulu Sebentar Hey Chloe Ada apa? Uh, aduh gak tau ya Aku kayak agak cemas gitu Carter Aku tuh bisa denger-dengar Suara-suara yang gak biasa gitu Apakah karena Uh, nuansanya lagi Halloween ya? He, cok bilang gitu talah, aku.. ochok, cok, cok, cok, Aku harus pura pura kayak hantu. Ah, Carter, cok, cok, cok, cok, cok, ini? cok, Garter Aku telah lama mengawasimu Wow, best choice Hah? Ada hantu ya? I try a deeper voice Aku pakai suara yang lebih dalam huh? Ah, ini nih nih nih You can hide your sick Kamu tidak bisa menyembunyikan rahasia Hahaha, <laughs> Uh. Oke okay. rahasia mana? Engga engga Aku nggak curang ke waktu UTS roda <laughs> yeah, rode lucu sih I'll be your worst nightmare Aku akan menjadi mimpi burukmu Yeah, Best choice <laughs> <Owang>! Oke <Okay. laughs> Oke, okay, Spirit, I demand you go away Chloe... Chloe, kamu gak denger itu, tak? Chloe, aku takut Of course, sounds like somebody in underworld is angry with you <laughs> Hah, Aku... Aku mau keluar dari sini Aduh, jangan cerita ke siapa-siapa ya Kalau aku takut Carter... Mm. It's a receh trick, you know Iya, <laughs> yeah, itu sangat menyenangkan. Iya, yeah, conscienceku mendukung. Iya, <laughs> yeah, Chloe, conscienceku mendukung kalau itu menyenangkan. Oke, okay, meet the flirts outside the campus. Oke okay deh. Oke, okay, Chloe, thank you. Uh, this is my second life, I think. Hah? Kok mereka ada di sini? katanya mereka nggak mau di sini. Oke, okay, kita didapat didapetin, kita dapat dua pilihan antara langsung ketemu mereka, uh, which is ketahuan kalau kita habis ketemu Chloe dan Ethan, atau kita muter cari rute rahasia biar nggak dikira hangout sama sama Klowi dan Ethan. Kalau aku, kalau saya pribadi tentu langsung nemuin dong, wes gak ngurus uh, Apa yang mereka pikirkan setelah ketemu Kloe sama Ethan. Tapi, tapi saya juga penasaran sama jalan rahasia yang mungkin sekolah ini punyai, ngono, kok iso ngono sekolah, oh jalan rahasia kok iso ngono. Jadi mungkin karena untuk menuntaskan rasa penasaran saya kayak mau ngambil alternate route. Coba ada apa? Alternate route ini apa cuma muter doang? Apa ada labirin-labirin yang harus kita jalani gue loh. Oke okay, yo, Look alternate route. Ya. Yeah. Oke. Okay. Padahal aku asli iso ketok banget loh Karina leh no, Tapi ya wes lah ya. Oke. Okay. Way to exit ya. Ya mana saya tahu. Terus oke okay, kosong, kosong, kosong. Ini masih dikunci. Eh, wait a minute. Saya pintu tiga itu tadi kan kayak dihadang, kursi ngono gak sih? Apakah jangan-jangan alternate rootnya itu dari situ? Coba dulu sih. Waduh. Oh iya dong Wah kita lewat bawah tanah Siapa aja ya yang tahu tentang jalan ini Oh my god Waduh asli jalan bawah tanah ya eh. Wow halo You have found diary page tiga. Ya Allah 3 dari 15 Itu masih banyak banget yang harus kita temukan Press A oh, note note note note, oh uh, spooky, tembus kemana ya? Ambil dong, empat ya, kurang sebelas, wah, aku banyak banget. Weh, weh, weh, oh, jebus belakang. Ya ya ya ya. Oh ya, si aku mau ngecek Jimse, sih, apakah ada not Eh uh, tutup gataye جيم baiklah. Oke, okay, sekarang kita macak sok-sokan eh uh, wow, hi girl. ya. <laughs> oh, no, no, no. aku gak bisa melakukan itu setiap hari, bukan bakat saya. Hei, kita tuh cariin kamu seharian tau Kita tuh punya banyak gosip untuk di sharing sebagai forum komunikasi nah. huh. Dasar para geeks itu kostumnya sangat kekanak-kanakan Hey, mereka nggak gak kekanak-kanakan tau Mereka hanya bersenang-senang dengan caranya mereka Gak boleh dong judgement Hey, kamu jangan coba bela bela dia ya. Kita tuh di kasta yang berbeda, kamu tahu? ngono oh, Caitlin it's too much, really. Hey guys, uh, Tai mengundang kita ke spooky house di lembah sana. Dia kayak ada wahana gitu. Kita ke sana nggak? Mm hayu, -hmm. hey, hayu, hayu, Ya Allah, kok mendalami sekali ya? <laughs> oke, okay, uh, chapter complete. Reputation kita 60. Apa kita masih butuh 40 skor untuk menuju 100? We'll see. Oke, okay, oke. Okay. Press A. Wih, winter ya? Apa udah deket Xmas? your service <laughs> dibuka no pintunya sampai ayah ya. Uh, aku yet, ini udah beberapa bulan kita pindah ya, dan aku dan saya sebagai ayah itu bangga banget kamu bisa beradaptasi dengan baik di sini nggak rewel. Hah, iya ya. Uh, fun fact. Aku terkenal loh. Aku ikut cewek populer loh di sini. Ya. Yeah. Don't let success go to your head. Yo, jangan jangan ser terlalu ambisius gitu katanya. Iya yeah, ya. Yeah. Iya, by the way, boleh tanya, mamai mamai kemana ya? Mamai karakter ini kemana ya? Oke, okay, go to the library return your book Alright. kembalikan buku perpustakaan hayo siapa yang belum mengembalikan buku perpustakaan Spendapol ayo ditunggu uh, tim perpus Yo, ojo disengit nojok didol buku nere nang balen Oke? Okay? wow bajumu sangat dewasa sekali you know so formal tidak bisa diterima eh kenapa ih wah kenekaturane hah tidak bisa ku percaya apakah ayahmu masih nganterin kamu ke sekolah eh uh, wow itu bukan ayahku itu cuma sopir jejak durhaka durakakon ya enggak lah Iyalah mobil sama bensin itu agak mahal di sini. Gak apa-apa kok kalau kamu Miss Queen, sobat Miss Queen ngomong aja kalau kamu gak punya uang untuk beli. Wow. wow, wow, it's painful. hey guys, guys, guys, Emma kayak selalu menjadi pengalihan topik pertengkaran ya. Uh, thank you Emma. Eh hey, kamu ingat nggak hari ini tuh Valentine loh harusnya kita senang seneng nih hari ini Valentine. Gitu. Oh iya, uh, ayo uh, kita berburu val coklat Valentine. Gitu. sampai hari ini berakhir. Mana Iya iya iya ya, itu itu seneng kok. Uh, tapi aku mau ngebalikin buku dulu ke perpus. Boleh nggak, girls? Oke okay, deh cinta, see you later. Yeah. Oke, okay, kita boleh ke perpus ya, izin dulu tadi. ya deket banget perpus Oke, enggak enggak, aku enggak ngapa-ngapain tadi. Jackup, Jackupnya ke sopo? Oh, ya ya, sing nabrak kita nih whole, terus akhir marah-marah. <laughs> hey, akuit you probably never notice me. Ihi lu sokap ngono. But I want to give you this card. <laughs> wow, wow, wow, wow. ikut movement yang sangat cepat. Uh, sorry I don't talk to freshman. Oh, jangan-jangan tutup ya Jacob, kita harus cari tahu Jacob yang bisa ya. Like, wow, makasih Oh, makasih udah mau ngomong ambek aku yang kastanya tidak setara dengan kamu ini Oh, enak ah, Oke Uh, Permisi, saya mau mengembalikan buku ini Alison How to be a cool and popular Kamu baca ini Ciusan Iya Nah, sekarang aku udah bisa nemuin flirts Eh, tapi ada Chloe ya Chloe Halo Chloe Kayak udah lama tak bersuah you know. Iya, kamu itu hangout sama mereka terus you know. Eh, jealous Chloe Hey, Hari ini kan valentine Aku harap kamu punya banyak kartu ya Dikasih kartu sama cowok-cowok you know. Hah? Enggak, apa? EGP, emang gue pikirin kayak you know. gini Hmm. Kwila lagi marah. Se, kenapa ada dekorasi-dekorasi seperti itu di dinding? You have found her. Oke. Okay. Oke, okay. eh uh, seperti note ya, harus kita kumpulin ternyata. Bentar, bentar. Kayaknya di setiap dinding ada nih. Now, bukan? Oke, okay, kita cari lope-lope uh, yang ada di dinding ya. Lope-lope di dinding. No, no, ini pintu keluar. Oh, notes Yes, yes, yes. yes 5, kurang 10, oke. Okay. Udah nih, udah gak ada nih. Guys, kayaknya eh, kita mau berburu lope-lope di dinding dulu, ya. Lope-lope di dinding sebelum nerusin main story kita, karena mungkin bisa merubah ending yang begitu-begitu itu. Gini, Ouch. hey, aku kayaknya nabrak seseorang deh. Waduh, Mbak Cina, <tuh> hey hati-hati dong kalau jalan. Ya, nah. Hah, aduh aduh aduh aduh, cewek mau gendeng nih, cek cek. Ah, se maaf maaf maaf, kamu nggak apa-apa, ya, nah. Gak usah sentuh-sentuh, aku nggak butuh bantuan kamu. iya uh -huh. <tuh> ya, ya kamu padahal yang nggak hati-hati. Ya, nah. Heh, tarantula aku mana tadi? Hah? iya aku merinding ayo tarantula kek okay. aduh aduh aduh aduh aduh huh. wah huh. oke okay. ah uh, tarantula wah keren mereka menakutkan sih tapi mereka pintar dan boleh untuk dihargai mana hah tapi iya kamu itu pecundang. Tapi sebenarnya nggak kayak Eddie. Eddie. Siapa Eddie kok? Jones. Oh. Cariin tarantula ku dong. Hah? Mm. Hah? Waduh. Apa ya? ibu we big Where should I be? Yep, totally here somewhere. Well, look harder. Ah, ah, ah! Kenapa disuruh cari laba-laba si aku takut loh? Want me to lick your boots? Ah! You're big loser Dan kamu adalah pelayanku tahun ini Eh, lu sokak, men Lu sokak uh -uh. Anda siapa? he uh -uh. Pelayan? Enggak, enggak Enggak, aku enggak mau jadi pelayan dia Oke okay, ya Kita naik ke kasta nomor 3 Oke Ah, Sheena karena kamu adalah pelayanku, tak kasih tugas nih anak suka keputusan sepihak ya kok tiba-tiba jadi pelayan ngono loh. hah? bentar? Uh, leave me alone, I have stuff to do sorry Shina, aku nggak mau kayak gitu the new kid is rebelling you regret this loser sungguh melelahkan ya perurusan orang-orang kayak China itu. Aku nggak mau lah rek, di di apa yo, diporotin, diperbudak apa yang ngarang yo kayak diperlakukan seperti itu tanpa alasan kan nggak ada alasan nih. China just want to play with us dan aku nggak pingin seseorang menikmati itu. No, of course no. Eh kita disuruh kemana tadi? Oh, meet flirts di kafetaria. Kafetaria itu. Oh ya, kafetaria. Eh, hey. pak, sama niku pakai baju biasa Sebagai ku menakutkan loh <laughs> pak. Oh, oh, oh, oh. Sudah ku tunggu ini. Ya, ya ya ya. Saya lagi ngerancang sesuatu dan menunjuk beberapa siswa untuk jadi kurcaci-kurcaci kecil untuk menemani saya, ngono. Maksudnya kayak kostumnya Santa. Nah, kita dija dija dijadikan apa ya kurcaci kecil warna ijo-ijo biasanya Elf Pak lho. Pak, ngomong ambe saya apa, Pak? Si <laughs> Barusan bilang kalau kamu itu mau jadi kurcaci, jangan kecewakan saya. Sina, hanya karena kita tolak. Oh. Oh. Ah. tapi menurutku jadi Elf lebih baik daripada cari tarantula. <laughs> ah, ayolah kita gabung. Pasti seneng kok Iya pak, aku suka liburan, tapi... Tapi... Menemenin bapak jadi kurcaci itu yang enggak banget Gimana? Kamu mau gabung di sini? Actually... Aku pengin nyoba, actually, I associate Christmas with Childhood Trauma <laughs> Gak boleh, gak boleh, gak I guess so mm. Focus on my grade ya yeah. tahu kepikiran apa tapi aku pingin mele itu ya ya ya ya itu yang lebih diprioritaskan so ya yeah, kamu itu sibuk ya udah aku balik <sighs> oh okay. safe ya yeah. selamat ya yeah. oke okay, oke okay. maybe next year Baiklah, itu tadi gameplay kita di hookups. Aku nggak tahu episode berapa ini, maybe 3 atau 2 atau tiga. Uh -uh. Dan kita berhenti di sini karena kalau kita lanjutin, ya akan menjadi panjang lagi. Kalau kalian suka sama konten-konten seperti ini, langsung saja ketik like, terus komen, terus uh, subscribe juga. Dan kalau kalian pingin request game-game yang ingin kalian mainin bareng, contohnya kayak kemarin ada anak kelas 8 DEF yang lagi coordinate buat uh, stumble guys. Nah itu bisa, bisa banget. Langsung uh, email boleh, DM boleh, kalau like kalian tahu nomor Bu Ita, DM, DM di WA boleh, boleh juga. Tapi tele ya, tele, telegram. Biar nggak kecampur sama siswa-siswa di les-lesan musik. Oke Till the next video, dadah. Ciu and ciao. Dadah. Dadah, dadah, dadah.